Oke, okay, pada video kali ini saya kembali lagi untuk memberikan informasi mengenai bagaimana agar akun SIM PKB Bapak Ibu Guru dapat terkoneksi di Dapoding. Nah, pertama-tama harus melalui dengan alamat ya alamat https titik 2 garing GTK ya. titik 2 garing GTK, .2 -GTK bajar ya dot kembar dot go dot id e garing ya garing akun garing ketika nah di sini klik di sini waktu itu nah pada tampilan seperti ini langsung cari akun jeda bapak ibu, oke. Lalu pada pencarian ini, ya, Bapak ibu bisa menuliskan nama atau nomor UKG. Ya, mencontohkan ya. Oke. Terus di sini pilih provinsi. Terus di sini itu Kabupaten mana. Oke Lalu cari GTK nah, Di sini akan tampil Bapak Ibu, ya, akan tampil di sini, ya, akan tampil bahwa data GTK Bapak Ibu, nama dengan nomor urutnya, Terus sub SD mana atau SMP mana atau SMA mana dan ini harus dipastikan juga waktu itu harus statusnya apakah simpkb waktu itu sudah aktif atau tidak ya Nah di sini juga di bawahnya ada informasi data di atas itu bahwa informasi data di ini sudah terkoneksi dengan data di wabu ya. Nah, tapi, jika terdeteksi ada eh, apa namanya ganda, misalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa, silakan laporkan melalui operator SIM PKB Dinas Kota Kabupaten atau Provinsi yang menaungi saat Bapak Ibu untuk dilakukan yang namanya remote data. Nah, setelah itu, operator SIM PKB Dinas Kota Kabupaten akan meneruskan kepada tim pengembang SIM PKB di pusat publik sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan. Nah, setelah itu, Ibu akan menunggu ya, proses sinkronisasi data. Proses sinkronisasi data dengan kartu membutuhkan menentukan waktu sekurangnya itu dua kali 24 jam. Jadi akun sim PKB bapak ibu akan otomatis terkoneksi dengan dapodik setelah proses sinkronisasi data selesai. Jadi kalau bapak ibu ada terdapat ganda atau nama orang lain atau nama nama bapak ibu tapi dua maka harus ya. Oke, okay. terima kasih. Semoga bermanfaat.